Yang mesti ucapkan kesuciannya Namun ada kalah Insan tak berada Saat dusta memiliki takkan Ku dia Yang punya setia Jangan mampu menjaga kemuliaannya Saat I'm I'm oh.